Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aitinglisius Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting bagi sahabat semua jangan lupa like comment share subscribe, -nya, tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting informasi pertama di sini dari Instagram-nya Ayu Ting Ting ya What good day Wah di sini Ayu Tingting -Ting sedang memandangi pemandangan yang ada di sekitar hotel nih ya Sejuk ah. sekali pemandangannya masih banyak hutan-hutan dan dedaunan segar di sana. Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Ayu Ting, -ting dan seluruh keluarga. Semoga sesuai harapan dan tulisan yang Ayu tulis di instastorynya ya. Hari ini merupakan hari yang baik. Dan dilansir dari Insta, Insta storynya nya Ayu mendapatkan kiriman foto ya dari Esa. Di sini Ayutinting sedang foto berdua nih bersama Esa. Wah, kalau yang enggak tahu pastinya disangka ini adalah calon barunya Ayu Ting Ting Lumayan ganteng dan putih Tapi ini adalah teman ya Teman baik Ayu Ting Ting Selama liburan nih Dan juga merupakan tim dari Kishu TV Dan dilansir juga dari akun Instagram Pribadi dari Elsa Omri menuliskan dan memberikan foto yang sama nih dia baik dan ramah love you Ayu Ting Ting I think this is kekinian artis artis kekinian Ayu Ting Ting caption yang dituliskan oleh Esa dia baik dan ramah Ayu Ting Ting memang terkenal orang yang baik dan ramah ya tidak hanya Esa nih banyak sekali juga yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah orang yang baik dan ramah Semoga persahabatan kalian bisa langgeng deh Tanpa ada intrik dan tanpa ada gosip-gosip yang lainnya Semoga liburan kali ini menyenangkan Amin ya Rabbal Alamin Dari unggahan Esa tersebut banyak sekali komentar Berdatangan di akun Instagram pribadinya ya Salah satunya dari Desi Ayu Tinglisiuska Salamin dong ke teh Ayu Aku dari Jawa Timur Terima kasih salamnya Desi aiting Insya Allah nanti disampaikan ya oleh Kemudian juga dari Bilah 1209 Ayu memang cantik ramah senyumnya itu yang bikin kangen Love you Ayu Ting Ting Terima kasih Bilah 1209 atas ucapannya Kemudian juga dari Cantik banget sih Ayu Ting Ting dari Brondas Ya Kemudian juga dari Real20 si is very humble Ayu Ting Ting Dan juga dari Dewanti 889 Awas bentar ada akun gosip Besok masuk media online Bilang calon baru Ayu Ting Ting <laughs> Udah biasa Ayu Ting, -ting ya Digosipkan dengan orang-orang terdekatnya dibawa enjoy aja sama Ayu ting-ting dengan gosip-gosip yang ada di luaran kemudian juga dari Nazma Lutfiaka Ayu ting-ting pulang ke depoknya kapan udah kangen ya Nazma sama kayak Mimi ini udah kangen lihat Ayu ting-ting di layar kaca dan juga dari Muhammad akbar 99 thanks bro udah jagain dan tunjukin tempat-tempat yang menarik yang indah-indah buat my Queen Ayu Rosmalina dan Esa, juga diperlihatkan nih bersama salah satu penggemarnya ya Amiyo. Di sini Amiyo tercatat nih merupakan salah satu penggemar dari Ayu Ting dan Ayu Ting sangat humble baik ramah. Dari pertama kali nikah punya anak sampai sekarang terasa dekat sekali seperti saudara ya. Fans seperti saudara, dan hmm. dilansir dari akun Instagram Mom Aiting. makasih Ami dan Tuti Tati Tut buat hari ini lumayan melelahkan buat si cantik lucu jingga. Habis deh sama Bunda Ayu Ting, -Ting. bikin gemes anaknya sehat-sehat ya, na Jingga, selamat istirahat ya, sahabat semua. Di rumah bisa lihat sendiri nih kedekatan Ayu Ting, -Ting bersama salah satu sahabatnya nih ya, betapa bahagianya Ayu Ting, -Ting bisa dekat dengan anak kecil nih sayang banget ya sama anak-anak love you untuk Ayu Tinting dan semua keluarga nih ya sahabat dan sekaligus fans yang memang benar-benar dekat nih sama seperti saudara sendiri dan ini adalah salah satu potret bersama Ayu Ting Ting nih bersama Amingsu dari pertama kenal sampai ke pelaminan wah didatangi langsungnya sama sang idola betapa bahagia nikahan didatangi sama sang idola dan pada saat lahiran pun Mingsu dijengukin nih sama keluarga Ayu Ting Ting wow luar biasa banget ya keluarga Ayu dan Ting Ting dan disini ada sedikit cerita nih yang dituliskan oleh mingsu di akun Instagram pribadinya Alhamdulillah spritzles keluarga idola mau main ke rumah dan nengokin anak fansnya Ya Allah, ada keluarga sehambal ini. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dia curhatan selanjutnya di sini. Amiso, anfane sampai sekarang idola datang ke nikahan kita. Perasaan lo kayak gimana? Pasti selesa parah Makasih banyak, teh Ayu Ting Ting. Ibu mau Ting sekeluarga udah selalu baik, care banyak, bantu Amin Gak tau harus bilang apa lagi sama ibu, sama teteh yang pasti pada nyempetin datang ke kemarin jadi kados paling spesial banget buat Amin sehat bahagia dan sukses terus buat semuanya kangen ngomong si keriting karena kemarin waktu nikah ikis kayak nggak kenal gitu karena nggak pakai kacamata dan makeup up huhu sampai ketemu tanggal 13 ikis love you tulis Aminsho di akun Instagram pribadinya beberapa tahun yang lalu ya karena bahagia banget nih nikah hanya didatangi langsung sama sang idola Ayu Ting Ting beserta seluruh keluarga sehat selalu untuk keluarga Aminsho dan Ayu Ting Ting semoga hari ini lebih menyenangkan dari hari kemarin Amin ya alamin. Hmm. semoga kedekatan Ayu Ting Ting bersama mingsu tak hanya sampai di sini ya mimi doakan semoga Ikis bersama Jingga bisa tumbuh menjadi anak yang soleha, amin ya robbal alamin. Dan di sini terlihat nih kedekatan Ayu Tinting bersama si bontot nih ya, bersama Syifa yang lagi main-mainan nih. Wah seru banget. Sepertinya ya kakak adik nih yang lagi berantem beranteman. Wih. Kirain cuma Mimin aja nih yang sering kayak gini. Ternyata sang idola juga Ayu Tinting sama ya sama Syifa selalu kayak gini nih menjaga keharmonisan, main bersama sel selalu untuk semua semuanya pokoknya mimi doakan semoga perjalanan wisata dan perjalanan liburan lebaran yang kali ini menyenangkan ya amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua inilah kegiatan ayat ting pagi hari ini ya semoga menyenangkan dan selalu happy Semoga selalu diberkahi dan selalu dilancarkan di hari rezekinya. Good morning untuk Ayu Ting Ting. Semoga hari ini lebih menyenangkan dari hari-hari sebelumnya. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi hari ini ya. Bangun tidur nih di Padema Bandung. Suasananya sungguh sangat asri, ya. Terlihat di sana masih banyak pepohonan yang sangat rindang sejuk sekali. Nih, recommended banget buat para sahabat yang sibuk dengan aktivitasnya. Untuk bisa berlibur ke sini, ya! Wow, pemandangannya luar biasa nih, hutan semua sejuk dan dingin pastinya. Terkenal sangat indah, bersih dan bagus ya. Wisata di sini memang menakjubkan. Oke, sahabat, ini dia ya kegiatan air tinting pagi ini. Semoga nanti siang Mimi bisa memberikan informasi selanjutnya nih mengenai kegiatan air tinting. Oke, sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.